Hai hey brothers and saya semuanya ya, amin. Kali ini saya akan sharing dan berbagi informasi menarik seputar sepeda Brosis. Ya, di depan kita ini adalah prehub ataupun, uh, apa ya disebutnya, wheelset ya. Di sini saya akan coba sharing bersama Brosis bagaimana caranya membongkar bagian kepala prehub yang berjenis uh, bearing ataupun berjenis klahar ya, yang sering kita dengar di bengkel-bengkel itu klahar. Yang pertama seperti ini, kita harus lepaskan ringnya dulu, ring prihabnya. jangan dulu melepas e, bagian sprocket karena itu akan susah untuk mencungkitnya. Nah setelah ringnya itu terlepas dari badan prihabnya, kita lanjutkan membuka ataupun membongkar atau mencopot sprocket itu sendiri bersis dengan menggunakan kunci-kunci ataupun e, kunci khusus ya. Reker khusus untuk uh, sprocket ataupun gear belakang ini seperti ini. Di sini, kita akan membuka kunci sproketnya itu dengan menggunakan kunci pas dengan putaran ke arah kiri, layaknya baut-baut pada uh, umumnya. Ya, membuka itu ke kiri seperti itu, berarti. Telah terbuka kuncinya. Sekarang, kita langsung angkat saja, dikarenakan ini prihab ataupun sproketnya sudah slop, Ini sangat mudah sekali, tinggal angkat saja seperti ini ya. Oke, okay, sudah kita apa ya? Sudah terlihat ya, bagian-bagian kepala pria ini nah ini yang saya maksud ketika kita sudah hilangkan ringnya itu otomatis kunci pas 17 ini akan mudah masuk ke kepala ataupun kones bagian e, kepala prihab ini dan jangan lupa bagian sebelah sini juga ya bagian sebelah kiri juga e, ringnya harus kita cabut terlebih dahulu nah konsekuensi ketika kita tidak cabut ring bagian ini itu akan susah masukkan ataupun memasukkan kunci pasnya seperti ini. Dikarenakan e, apa ya? tebal gitu kan. Tebal bagian kuncinya itu akan e, susah ya, susah untuk masuk ke e, posisi pinggir kunci itu sendiri. Makanya di sini kita harus melepas bagian ring sebelah sini. Dan untuk bagian ring ini kita ataupun untuk mempermudahnya gunakan penyangga ya ataupun tatakan buat mencungkitnya seperti ini pastikan pelan pelan ya jangan sampai ada yang penyok terutama bagian rotor itu jangan sampai ada yang penyok which oke okay. nah ini dia ini yang sampai hilang setelah terbuka ataupun eh, apa ya, terlepas Nah otomatis kita akan mudah memasang kunci pasnya ke bagian prihab itu sendiri brasis. Ya, di sini saya menggunakan dua kunci ya, sama-sama kunci 17, pas. Yang satu untuk menahan di bagian sisi satunya dan yang satu lagi untuk membuka seperti ini. Jadi, kita akan yang satunya itu yang bagian e, tangan kiri itu menahan ya. Dan yang bagian tangan kanan kita akan membuka. Ini tetap membukanya sama. E, caranya putarannya ke arah kiri. Seperti ini dan jangan lupa juga ya proses usahakan tatakannya harus dipakai ya maksudnya eh, harus ada tatakan di bawahnya. Setelah dirasa sudah bisa kita buka kita langsung saja cabut. Nah ini dia bagian koneksnya ya setelah itu kita akan angkat bagian karet ataupun seal ya, karet pelindung di bagian ini dengan mencungkitnya ya ini adalah karet karet seal ya. seperti ini oke kita bisa lihat Nah, untuk eh, prihab model ini kita nggak perlu lagi menggunakan tracker ya, tracker prihab karena tracker itu hanya untuk prihab yang berjenis gotri untuk prihab ini kita hanya cukup tadi ya yes, kunci, kunci 17 tinggal angkat saja, iya, pelan-pelan dan terbuka Nah, biasanya kan kalau yang gotri itu ketika kita angkat langsung ambiar ya Pelor-pelor yang kecil-kecilnya itu, ini sangat mudah sekali ya. artinya brosis juga bisa mempraktekkan yang penting alurnya, hebat uh, apa ya, hati-hati ya gitu ya. Seperti itu. Nah ini yang membedakan juga antara prihab gotri dan prihab bearing. Dan di sini memiliki apa ya kepala uh, kepala prihabnya itu memiliki 6 powo ataupun 6 platuk Nah seperti ini. Jadi ini yang membuat suara seperti jangkrik ya. Yang akan apa ya? Nempel di badan prihabnya. Nah, ini dia. gerigi-gerigi prihabnya. Ini yang membedakan dari gotri. Kalau gotri kan gerigi yang ininya itu ada di bagian kepala prihabnya. Kalau untuk bearing ini bagian geriginya itu ada di badan prihabnya. Seperti itu brother and sister. Dan di dalam kepala prihab ini terdapat bos ya bisa dilihat di dalam tuh ada satu bos Jadi untuk eh, model prihab bearing ini memiliki yang belakang itu ada 4 bearing ya di bagian kepala prihabnya ada dua dan di badan prihabnya ada dua buah bearing juga seperti itu proses karena saya di sini hanya berbagi ataupun sharing bagaimana caranya membongkar bagian uh, prihab yang bearing ini. Ya, fungsinya untuk apa dibuka ya. Mungkin nanti proses ketika ada kesulitan ataupun mau membetulkan ataupun membersihkan ya, mau membersihkan bagian prehab bearing ini. Biasanya kan kalau udah lama itu akan seret ya, sehingga kita butuh membersihkan ataupun menambah ataupun melumasinya. Seperti itu. Jadi, tekniknya bisa nih Brother and sister mengadopsi cara seperti yang saya sampaikan ini. Nah, ini yang jadi kendala ya, bagian pelatuk ini ataupun powell ini akan terbentur ke badan prihat. Seperti ini, ketika kita akan pasang, bisa dilihat ya, itu akan terbentur, tidak akan masuk. Nah, karena terbentur oleh pelatuknya, adapun cara yang saya gunakan saya akan menggunakan benang jahit ataupun tali ya. Tali yang tipis ya tentunya. Kita akan letakkan di sini ya seperti ini, kemudian silangkan ya di sini silangkan sambil ditarik. Tarik. Silang dan ditarik seperti ini. Tarik nah dan klop masuk secara presisi ya. Dan jangan lupa ditarik lagi benangnya, biar keluar jangan sampai tertinggal ya, karena ditakutkan ataupun dikhawatirkan ada hal-hal yang mengganggu perputaran bearing itu sendiri. Oke, setelah dirasa sudah sempurna dan presisi, press prespit ke bagian badan prihatnya, kita akan pasang kembali bagian karet sealnya dan jangan lupa kalau di sini butuh dilumasi silahkan dilumasi dengan menggunakan chain ataupun menggunakan apa ya disebutnya gemuk ya grease di sini tinggal tekan saja ya ini bagian karet sealnya tekan-tekan saja pelan-pelan Menggunakan uh, obeng, ya. Setelah itu, kita pasang kembali koneksinya ataupun bautnya karena ini sangat mudah. Menurut saya, ini mudah sekali, ya. Ini perbedaan uh, prehab gotri dengan prehab um, bearing ini sangat uh, uh, apa ya berbeda jauh, ya. Tentunya lebih mudah yang menggunakan prehab yang berjenis bearing seperti ini oke dirasa sudah uh, kencang sekarang kita akan kencangkan lagi dengan ditahan yang sisi satunya menggunakan kunci dan yang satunya lagi kita akan kencangkan seperti ini oke Setelah itu kita akan pasang kembali bagian ring pelindungnya. Ini dia ringnya kita pasang kembali ke perihabnya itu sendiri proses jangan sampai terbalik ya. Yang garis-garisnya itu yang ada teksturnya usahakan di luar ya seperti ini ya. Karena yang sisi yang sisi yang satunya itu tidak ada teksturnya ya misalkan teksturnya ini yang garis-garis itu ada di luar. Oke setelah itu kita akan uh, pakai ya, tekan lagi biar uh, ngepres uh, menggunakan kunci lagi aja. Ya. Kunci ya kunci seperti ini ditekan aja. Gunakan alas bawahnya ya uh, kain ataupun handuk. Setelah selesai di press bagian ringnya sekarang kita akan pasang kembali bagian sprocketnya dengan seperti biasa patokannya coakan yang kecil itu dia yang jadi patokan nah, seperti ini biar untuk memudahkan kita-kita dalam pemasangan sprocket ini oke okay, brother and sister mungkin itu saja uh, video ataupun sharing dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada uh, yang kurang mungkin di lain waktu kita akan sharing kembali dan jika brother and sister suka juga bermanfaat mengenai video ini mari uh, di subscribe jangan lupa subscribe ya brother and sister See you next time